karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya Termasuk tentang tulisan caturangan perkutut yang penuh akan pesan untuk kehidupan bagi manusia khususnya masyarakat Jawa kuno Perkutut Jawa, Giopelia striata Adalah spesies burung dalam suku Columbidae dari genus Giopelia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 Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu, dewa nagari, Wisnu disebut juga Sri Wisnu atau Narayana, adalah dewa yang berkelas sebagai Stiti, pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafah Hindu Waisnawa, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Namun, dalam cerita lain, dewa Brahman adalah dewa tertinggi. Dalam filsafat waidna dan tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan sar sendiri yang menyanyi atau sederajat dengan Brahman. Setiap manusia menginginkan untuk menjadi lebih baik dan memiliki sesuatu yang baik adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Setiap hal yang diinginkan pasti akan terpintas di dalam pikiran manusia. Akan tetapi kita harus ingat bahwa keinginan tersebut jangan sampai hanya membuat kita peranangan bahkan membuang-buang waktu. Cita-cita membuat kita melihat ke depan dan merencanakan sesuatu yang berarti kita melakukan ikhtiar atau usaha agar kita dapat mencapai keinginan tersebut. Burung perkutut Wisnu Tinundang berdasarkan mitosnya dipercaya bisa menyebabkan cita-cita pemilik sering tidak terwujud karena banyaknya hambatan yang ditimbulkan. Masyarakat memang masih banyak yang mempercayai burung ini bisa membawa efek sial bagi pemiliknya. Mengapa demikian? Simak penjelasan kami berikut ini. Tinundang atau juga bisa disebut tundung yang memiliki arti mengusir. Inilah alasannya kami ketahui dari tutup benar kenapa burung perkutut kandungan Wisnu tinundang memiliki mitos yang tidak baik. Sedangkan Wisnu merupakan salah satu dewa trimurti yang dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta. Dilihat dari artinya. Ada yang menyimpulkan Wisnu Tirunda merupakan gambaran mengusir Dewa Wisnu. Di sini kami bertanya-tanya, apakah benar Dewa Wisnu dapat terusir? Jadi, apakah benar hal tersebut bisa dijadikan rujukan? Coba dorong renungkan sejenak. Dari tutur nilai yang kami ketahui, keberadaan mitos ini ada kemungkinan keterkaitan dengan kisah Sumali. Dikisahkan pada suatu ketika Sumali dan kedua saudaranya, yaitu Mali dan Maliawan bertapa memohon-mohon anugerah agar mereka bertiga saling menyayangi sehingga rasa persaudaraan mereka tidak pernah putus. Serta mereka juga memohon agar memiliki kesaktian luar biasa sehingga tidak ada orang yang mampu menaklukkan mereka. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Brahman, sang dewa pencipta. Akan tetapi kesaktian tersebut justru disalahgunakan gunakan untuk menyerbu kayangan. Sumali dan ketua saudaranya menaklukkan para dewa dan daidnya. Dengan kekuasaannya, Sumali meminta Wiswa Karma agar membuatkan sebuah kota indah dan megah Wiswa Karma terpaksa memenuhi permohonan tersebut dan membangun sebuah kota bernama Alengka Sejak saat itu, Sumali dan ketua setarnya hidup dalam kemewan di kerajaan Alengka Sumali adalah nama seorang tokoh dalam Wiracarita Ramayana yang dikenal sebagai kakek Rahwana Tokoh antagonis dalam kisah tersebut Sumali memiliki kakak bernama Mali dan adik yang bernama Maliawan Ketiganya mendapat anugerah Dewa Brahman sehingga memiliki kesaktian yang luar biasa Namun kesaktian tersebut salah gunakan untuk menaklukkan kayangan Akhirnya mereka pun dikalahkan oleh Dewa Wisnu dan terusir dari kerajaan Alengka tuah burung perkutut keturangan Wisnu diundang. dipercaya memiliki tuah keterbukaan dan apa adanya dan belajar tentang hukum sebat akibat orang yang percaya hukum sebab akibat hidupnya akan lebih tenang karena hukum di dunia itu terkadang ada akobatnya Angsaat burung perkutut katuranggan Wisnu Tinundang dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Perkutut Wisnu Tinundang memiliki wejangan tersirat agar pemilik perkutut ini agar tidak merasa sok suci Merasa berkuasa, merasa memiliki kemampuan dan merasa paling benar Karena apapun yang kita miliki saat ini merupakan anugerah dari sang yang menang yoni yang dimiliki perkutut karena wisnu tinundang memiliki ciri khusus yaitu tubuhnya berbulu hitam tidak merata bercak-bercak hitam terkesan kotor analoginya dalam interaksi kehidupan sehari-hari seringkalinya terjadi baik di dunia nyata maupun maya temuan kalimat kelopehan jangan merasa paling benar jangan merasa benar sendiri jangan merasa paling baik dan jangan merasa paling suci Kalimat-kalimat seperti ini biasanya muncul saat orang dihadapkan pada kondisi perdebatan Pertempatan pandangan politik Keterusikan akan keyakinan dan rasa tidak senang saat mendapatkan teguran atau nasihat. Pada kondisi seperti itu tak jarang perilaku merasa paling benar membawa dampak buruk bagi diri yang bersangkutan dan lingkungan sekitarnya Setidaknya Orang yang merasa paling benar tergolong ujub dan tak kabur Yang menjadikannya kurang dipercaya dan dihargai orang lain Sikap dan pelaku itulah yang akan akhirnya dapat memicu terakhirnya konflik di antara sesama umat manusia Serkep ibadah dan percaya marah berbenar iku sing kang kursah wong. Nanging jadi bencana yang tumindak kesebut diterusakikan dirosok ujub dan sombongkan diwibowo kanggo ngadil ngukum wong liya utawa golongan minangka mulia utawa nisto melibun roko utawa keluarga dan dilaknat utawa dikutuk lan noko diparingi rahmat secara lahiriah orang ana patokan kang bisa deteksi kualitas arti dan iman yang menungso kanti yakin kebenar